premier 4 tahun 2021 yang masih standar Oke di sini ada sprocket yang masih bawaan dengan 8 speed 32 T selanjutnya ada rantai masih bawaan 8 speed berikutnya ini bagian crank ini octalink dengan speed dual speed 22 dan 32 T selanjutnya di bagian set klem set klem ini masih standar ya belum ada karetnya selanjutnya di bagian rem, rem ini udah inner cable ya, routing cable sehingga keren ya, nanti akan hilang itu kabel-kabelnya kembali ke rem, rem udah tekstro hidrolis, rem bagian kiri juga sama tekstro hidrolik, hidrolik ya. Oke, untuk bagian shift terkiri masih terpasang, nanti ini akan hilang karena akan apa tidak digunakan dan shift terkanan tetap kita akan gunakan dengan 8 speed. Selanjutnya ke bagian cockpit nah, di cockpit sini ada stem stem bawaannya eh, dengan bentuk seperti ini belum timbul logonya nanti kita akan ganti dan bentuk eh, stangnya sendiri mas eh, apa, apa masih dalam ini bagian fork fork sendiri travel dengan 120 masih standar belum pakai fork ga dan belum lockout juga selanjutnya ini masih ada standar samping nanti kita akan copot dan menggunakan prehub go3 belum jangkrik tentunya udah ya, oke kali ini ini sudah poligon apa sih poligon premier 4 tahun 2021 yang sudah diupgrade ya, tentunya kita akan lihat apa saja yang baru. Oke di sini yang saya upgrade pertama si bagian hubnya, tehub, tehub ini udah Uh, bagian pihak ini udah ini apa sih bearing ya dari race race pro Jadi udah bearing kalau yang bawahnya kan masih gotri terus sini juga sudah bagian pok pok ini udah dipasang uh, apa ini pelindung ya pok buat ya warna hitam Seperti itu terus apa lagi nih kalau mau trim si bawaannya, trim masih bawaannya, bawaannya XL apa X15, trim masih bawaan, dan jeruji juga masih bawaan. Terus bannya juga masih miz, ya, bawaan 2,25 ya. selanjutnya ini popnya juga masih santur yang bawaannya akan naik ke bagian atas kokpit ini sudah diganti uh, ini stemnya sama stang ya ini menggunakan stem uh, bekas strada kalau yang masih bawaannya kan ini enggak timbul ya nah ini enggak timbul kalau yang bawaan yang sekarang itu yang premier 2021 juga sama enggak timbul kalau ini kan timbul kalau untuk uh, ini sih sama aja sih panjangnya. stangnya juga menggunakan yang punya ekstra dak. Bedanya kalau yang bawaan Premier 4 itu ini agak melengkung gitu ke bawah itu ya. Agak melengkung sini. Kalau ini agak lurus ya. ini. Kayak stang Fun ya. Terus di bagian ini juga masih bawahnya ya belum ada apa sih nggak di apa enggak ada yang diganti tekstur dan bagian kiri ini dihilangkan eh, shifter kirinya karena eh, udah diganti ke single crank sehingga tidak membutuhkan itu. Dan ditambah pabel ya, vaksin. Ini shifter yang kanan juga masih bawaan 8 speed, yeah. 8 speed. Oke. Okay. Kegaduhan lagi di sini. Nah. Ke, ke rem ya di sini, ini uh, sudah, sudah tidak dipakai karena. Ini kan jalurnya buat shift terkanan eh shifter terkiri ya buat shifter terkiri buat RD ya buat RD eh buat FD sehingga ini nggak bisa di gak, gak digunakan kembali oke ada motor lewat nggak apa-apa ya dan ini saya kasih uh, apa ini stiker ya yang di motor-motor itu kayak karbon padahal bukan ini fungsinya biar enggak kegores, ketika gores aja gitu sih. Oke, turun lagi ke bawah. Ini sudah dipasang bracket botol ya, yang ini alloy kuat ya, bahan materialnya alloy seperti ini. Oke, turun ke bagian. Uh, kreng nah ini dia yang sudah saya upgrade ya uh, kreng ini sudah ditutup dilapisi oleh ini stiker ini ya, stiker yang seperti karbon ini. ini dari ProWheel ya ProWheel, kayak bawahnya sih cuma ini udah single, holotech 2 dan dikasih apa ini chain guide ya chain guide biar uh, pas aja gitu ketika guys biar enggak keluar si uh, apa rantainya kalau bagian ini masih standar semuanya plastik dan cuma di sini dikasih pelindung juga kayak karet gitu ya pelindung ini crank pelindung crank ini dia uh, untuk ft ya, otomatis dicabut ya karena enggak digunakan apakah ya, berguna karena ini udah single crank ini untuk jumlah geriginya ini ada 32 ya uh, saya pakai yang 32 t uh, gerigi cranknya itu untuk rantai sendiri nih kelihatan ada tunggu ya, di sambungan itu kan, sambungan. Nah, terus eh, bagiannya juga sudah dikasih pelindung juga, chain guard yang biasa yang busa, kayak busa itu, stropom ya atau apa gitu ya. Pokoknya yang biasa dah. Rantai itu rantai ditambah ada berapa mata, berapa mata ya ini. Satu Satu Dua Tiga Empat Ya Ada empat Walaupun berbeda warnanya Gold Ya Tapi ini sangat uh, Membantu sekali artinya oh ya Ya Cocok-cocok aja sih Cuma kelihatan aja Sambungannya Gitu Selanjutnya Kita ke Bagian sini Hai kucing Oke okay. kita akan bahas bagian group set ya Ini sprocket dulu Sprocket sudah saya ganti Jadi yang lebih gede ya Karena ini udah single, crank Sehingga sproketnya harus lebih gede Dan mem harus memiliki jumlah gerigi yang lebih banyak Dan saya menggunakan uh, decap ya cap Pokoknya itulah Dengan jumlah 46T Ini perbandingannya Yang bawahnya ya jauh banget ya ini dia nah ini ini bawaannya yang hanya jumlah geriginya sampai uh, berapa 32 ya 32t jauh banget ya kalau misalkan ini pasti dipasang di sini terus udah uh, depannya pakai single betapa sulitnya aku untuk menanjak ya iyalah oke okay. uh. Di sini juga, ini 8 speed ya, masih 8 speed, nggak diubah uh, speednya. 8 speed artinya ini kecepatannya dari 11 sampai uh, 40 eh, apa ya, 46T. Uh, turun ke bagian ini apa? RD, di RD juga masih bawaan. Cuma di sini saya tambah uh, gocling ya, ataupun penambah biar panjang gitu biar CRD si nya ini bisa nyampe ke e, bagian gerigi yang besar ini nantinya ketika seperti ini posisinya gitu. ini masih bawaan asera ya ini bawaan eh gitu. ini enaknya asera yang model kayak gini itu ininya nih apa sih posisi buat ngoper buat style artinya seperti ini sehingga enggak apa ya intinya simetris ya enggak enggak susah gitu ketika kita mau uh, setel ataupun setting rd-nya itu karena ini posisinya dari sini langsung lurus ke sini ini gitu. jadi enggak ada lekukan lagi sehingga memudahkan kita untuk setting itu Diputar-putar juga gampang, gampang sekali. Lanjut, ya, kita ke bagian atasnya lagi, dikit. Oke di sini saya tambahkan spot Ya ini buatan sendiri ya, buatan sendiri, ya, lumayan lah. Bahannya dari bekas map. Di video-video sebelumnya eh, sudah ada cara membuat Spakbor sendiri cuma saya lapisi dengan ini, ya, cutting stiker gitu, yang karbon juga. Terus di sini bagian set post saya kasih karet, karet ini berfungsi biar nggak merosot ya. Ketika kita setting uh, job ini ya, sadel. Ini juga masih bawaan dari entity ya, masih standar jadi ganti eh uh, turun sini Oke, untuk ban belakang juga masih bawaannya misalnya ukurannya sama tadi berapa 22,25 2,25 itu untuk remnya sendiri masih bawaan ya tektro artinya masih hidrolik. Tekstro, hidrolik bagian rotor juga masih bawaan dan ini Uh, apa sih sebutnya Prihab ya. Prihab udah ganti punya race. Prihab Race Pro ya. Race Pro. Ini dia. Susah banget ya ini Race Pro. Race Pro ini lumayan suaranya Udah kayak jangkrik jangkrik sih emang suaranya jangkrik lumayan lah